Sebaliknya waspadai jika Euro US dibergerak bullish dan bertahan di atas area 1.107.00 karena ada potensi Euro US diberbalik bergerak bullish ke sekitar area 1.110.35. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983.